kan uh, tutum lokal gitu ya eh, ini lebih berfokus pada uh, permasalahan kucing gitu ini yeah. permasalahan yang muncul mungkin bisa dikaitkan di latar belakang uh, kenapa tutum lokal hadir gitu ya muncul ya uh, permasalahan yang kami ungkit itu adalah mengenai overpopulasi kucing uh, yang uh, terjadi dan makin banyak gitu ya makin bertambah gitu ya jumlah jumlah kucing yang ada gitu uh, selama pandemi, gitu mm -hmm. kenapa dianggap masalah? Uh, sebenarnya okay. cukup nyata sih, ininya permasalahannya kayak um, dan dari dulu pun ya, dari dulu ini selalu ada kan ketika kucing banyak, hmm. gitu nah. dan Gimana, mana bukan hanya mengganggu untuk uh, mungkin manusia gitu yang let's say taman-taman belakangnya tiba-tiba dihuni oleh kucing atau atapnya tiba-tiba disarangi gitu ya untuk keluarga gitu ya yang, yang berisi setiap malam gitu ya, misalnya. buat mereka ini juga kasihan tuh semakin banyak kompetitor di alam, mereka cari, -cari makan gimana? Iya. Okay. Jadi kayak apa ya? Bisa terlihat semua minimal para partisipator di sini tuh merasakan gitu dampak atau enggak kondisi kucing liar ini gitu. Oleh karena itu makanya ini juga terjadi kan si pameran ini gak sedikit pihak-pihak yang mana lantarkan kucing selama pandemi. Kenapa? Mungkin karena faktor ekonomi, yeah, terus true. kemudian, kan kucing juga nggak murah ya biaya mm -hmm. hidupnya ya, ngasih makan, mungkin ada vaksinasi, mungkin dia sakit, ada uh, penyakit kutu ya, <laughs> ya. Kalau misalnya benar-benar sayang pasti dirawat gitu loh mm -hmm. dan itu tidak murah biayanya dan mungkin ada banyak pihak yang nggak bisa Membiayai lagi gitu, karena faktor ekonomi tadi selama pandemi, ya mereka membuang. Sebenarnya nggak ada yang salah, kucing kebutuhan uh, ya? produktif, gitu ya. ya, ya Itu kan insting naluriah, iya. gitu. Hmm. Dan manusia... Karyanya dia nih Gak <laughs> <laughs> cukup Terus manusia juga e, Merespon ya tergantung mereka suka Ya dirawat, kalo engga ya dikelantarkan Ya itu sah-sah aja Tapi yang jadi, yang jadi masalah adalah Jumlah mereka yang tidak bisa dikontrol juga kan hmm. gitu Dan ya itu yang melimbulkan problem Enggak ada yang salah, semuanya insting gitu Benar. Cuman ya balik lagi, bagaimana Kita menangani hal, hal itu gitu yang jadi masalah kita sebagai manusia yang bisa cuma manusia. kita, oh, yang ya, punya pilihan cuma kita, kucing mah ya gitu-gitu aja, menerima, kan? Yeah. Ya, okay, <laughs> ya, yeah. ya berharap-harapnya sih dengan adanya pameran eh, ini jadi langkah pertama aja, jadi awareness dan tahu yeah. bahwa yang bertindak itu kita, gitu. Yeah. Jadi kayak penggempar nggak sih? Ya, oh. Am Amin ya. <laughs> Apapun yang berkebanyakan itu tidak baik ya. Iya, aku rasa uh, pandemi, pandemi ini aku kayak mendengar kucing itu salah satu yang membawa, membawa uh, virusnya kan gitu di bulu-bulunya kan ada yang bilang kayak gitu. Kalau misalnya overpopulasi menjadi masalah, otomatis carrier virusnya juga kemana-mana gitu. Oh iya. Yeah. Ikan nggak ada yang kontrol. Kalau misalnya uh, kucingnya banyak yang sakit manusia juga yang kena kan, yeah. yang kenapa napa gitu. Mm -hmm. Kalau misalnya uh, banyak kucingnya nggak terawat ya, misal ada keluarga kucing yang tinggal di atap gitu dan gitu, ya terus uh, tidak terurus ternyata nggak ada yang meninggal gitu. Yeah. <laughs> ya sama lagi ada spot-spot masalah yang tidak terbetulkan ter ter gitu loh. Kalau kalau misalnya ditanya siapa yang paling dirugikan di sini berarti keduanya sama-sama dirugikan, sama -sama iya. sama dirugikan. Keduanya, karena keduanya iya sama-sama apa berpengaruh satu sama lain sih iya. ya bagaimana kita menyikapi kehadiran kucing yang mungkin tambah banyak gitu dan bagaimana kucing-kucing juga uh, dia naluriannya adalah bertahan hidup dan bereproduksi gitu ya jadi ya dan mungkin bisa nggak bisa ngusir kucing tinggal di bulan, bener, gak mungkin bener. kan? Gitu. Mau-mau-mau kita sama-sama hidup di bumi gitu ya yeah, yeah, yeah. Yeah. It, Ya yang ditanya mau simbiosisnya apa gitu bener. Parasitisme, komensalisme atau mutualisme, mutualisme. <laughs> yes. Pernah dengar nggak sih kalau misalnya berita dari Australia yang yang pemerintah memberikan Apa itu sosis racun untuk untuk mengurangi overpopulasi kucing? Gimana tuh kalau ngasih racun? Oke okay. Manusiawi, <tih> <tih> sebenarnya <sembranya tih> yeah. gitu. Cuman masalahnya, aku bisa menangkap kelogisan pada hal itu. Hmm. Gitu, kalau misalnya overpopulasi kucing kebanyakan, mereka udah disamakan seperti hama, kan? Berarti yeah. mereka udah disamakan, kita kayak tikus lah. Gitu, kucing itu adalah tikus di Indonesia, berarti sama aja, kan? Dan e, rasa sedih aja gitu, udah disamakan levelnya dengan... Tikus sesuatu yang mengganggu gitu, ya. satu yang, yang uh, mungkin hampir parasit. merugikan ya, ha, gitu. hampir dan, merugikan dan, dan, kita gitu. Padahal kalau kita melihat di beda platform aja di internet gitu, padahal, di aja, di internet, gitu. Hmm. mereka dewa yang diagung-agungkan. Gitu. Dibilang cute lah, lucu oh. lah. Siapa yang, siapa pihak-pihak yang mau memberikan kasih sayang, mau memberi kasih, memberikan makan setiap hari? Kan, karena mereka bukan manusia juga, mereka nggak oh, iya. bisa menghasilkan apa apa juga, kecuali keimutan. Yeah. <laughs> kalau misalnya solusi yang bisa disampaikan mungkin ya di, di luar pameran dulu deh yeah. okay. okay. kalau di luar pameran <tongan> memang banyak ya apa namanya uh, beberapa lembaga gitu atau komunitas yang mencoba menawarkan solusi gitu ya mungkin salah satu contohnya ya contoh terdekatnya adalah kolaborator kita itu itbsf gitu yeah. jadi itu kepanjangan dari ITB Street Feeding Oh iya. Ya, jadi itu komunitas yang dibuat sama uh, Mungkin alumni atau mahasiswa ITB gitu ya uh, Untuk men, apa ya Yang sama-sama Yang sama-sama cinta kucing Sama-sama iya. punya Sama-sama uh, peduli gitu Sama uh, kondisi kucing uh, Dan kemudian mereka memberikan makanan Ya memang harus ada niat juga sih Dari uh, pihak manusia gitu ya uh, Untuk memberi kan apa makanan atau rasa nyaman ya bantuan pada kucing-kucing salah satunya tentu pasti adopsi sih dengan adopsi ya pasti jadi satu kucing yang berkurang gitu apa namanya membutuhkan men menganyeong gitu ya minta makanan ke setiap orang yang dia lalui gitu terus kemudian mungkin juga sterilisasi sih Ini paling benar tuh steril sih kalau ya, masalah populasi kan oh iya uh, jadi uh, tinggal iya. ada ya kasarnya nggak ada generasi kedepannya lagi gitu yeah. kan memang rasanya cukup kalau di dimana ditarifkan karena, ke manusia gitu ya, ya itu memang cukup terlihat ya, kejam sih tapi <laughs> tapi seinteng ya itu uh, uh, cara terbaik cara terbaik sih. Sebenarnya, sebenarnya ya, cara terbaik. Ini. Saya tertarik dengan, dengan tadi, ya, komunitas di TBSF kan Tadi mm -hmm. uh, itu, apakah hanya terbatas untuk kucing-kucingnya di daerah ITBS ITB saja yeah. atau misalnya untuk semua kucing uh -huh, uh -huh. Yang, yang ada gitu, dan juga apakah hanya untuk kucing saja? Oh iya, yeah, yeah. apakah, apakah dari hewan lain seperti anjing yang terlantar atau okay, misalnya okay. hewan apapun itu? gitu okay. Sebenarnya, kalau itu uh, di ITBSF, ya, mungkin memang awalnya tuh. Uh, di, hanya berada di, di ruang di, lingkupnya ITBSM, tapi berdasarkan, ya. okay. uh, berdasarkan apa yang pernah kami apa namanya, kami juga pernah melihat bagaimana cara mereka bertindak gitu di lapangan ya uh, dalam menyikapi uh, permasalahan kucing. Uh, kebanyakan kucing yang mereka temui gitu di jalan, mm. juga divaksin misalnya gitu. Uh, dan uh, memang spotnya dekat-dekat ITB karena apa namanya mungkin kantornya juga deket-deket itu ya Bu iya, ya, gitu. Iya. Tapi kalau misalnya datang ke ITB bukan tentu mereka iya, belum ke kan. <laughs> tahu <tuk> ya benar benar. Merantau dari mana terus kayaknya. Soalnya oh. uh, apa namanya susah juga mencari spot di dalam di <tuk> dalam kampus ya kan kampus sekarang ketat terus susah juga orang masuk. Jadi uh, mau nggak mau kebanyakan yang dirawat oleh ITBSF tuh dari luar dan itu pasti datangnya dari mana-mana kan kucingnya belum tentu cuma ada dari ITB dia tiba-tiba keluar pagar gitu kalau pagar yeah. ITB terus kita makan misalnya yeah. gitu. Terus kalau soal yang tadi apakah itu hanya menyangkut kucing saja sebenarnya yeah. tidak. Ka uh, aku juga pernah nanya gitu sama ITB-nya kalau misalnya mereka juga memberikan makan pada anjing-anjing, kepada, anjing -anjing, kepada apa namanya? Uh, instan hewan hidup lainnya juga gitu. Tapi Kenapa ini yang di sini disorotinya kucing? Iya. Uh, sebenarnya awalnya ber, uh, berasal dari interest kami sih, semua syar, uh, sebagai panitia tutum loko ada enam orang, kami sangat tertarik dengan kucing. Bukan berarti kami tidak tertarik sama anjing ya. gitu Dia juga mau melihara anjing kok sebenarnya. Terus uh, apa namanya? Ya dari situ terus kami lihat kalau misalnya memang uh, kalau dilihat dari seluruh binatang yang ada. Kalau misalnya ngomongin soal overpopulasi, kucing, kebanyakan kucing sih ya. di mana-mana. Ya, Kayak nggak jarang gitu terdengar overpopulasi tentang anjing gitu. Ya, Jadi betul. kami pingin mengkhatat itu. Bukan berarti kami mengesampingkan ya. uh, bagaimana keadaan atau kondisi anjing-anjing terlantar juga pasti banyak. Sih, gitu. Jadi tidak, tidak hanya terbatas terhadap kucing aja gitu. Kalau iya kalau iya Sebenarnya pa pameran ini hanya secuil dari. Uh, cara kita meningkatkan awareness dulu ya uh, karena uh, sebenarnya sempat uh, dikasih tahu gitu sama dosen uh, memang mungkin seni rupa nggak biasa terdengar uh, menawarkan solusi tetapi uh, meningkatkan oh. memberikan awareness memberikan perspektif baru mengenai Suat, suatu, suatu, suatu hal masalah ya, suatu gitu masalah ya, dan gitu. di sini masalah populasi kucing setidaknya ya. gitu. ada langkah-langkah kecil gitu yang bisa kami berikan juga itu melalui tadi yang kolaborasi sama IBSO tadi dan ingin menggalang donasi juga sejauh ini saya sudah apa ya kayak, kayak cukup masuk cukup oh paham. cukup masuk oh ah, paham sekolah artinya tidak ada lagi yang ingin dibahas ya karena okay. karena beberapa sudah itu sudah terpenuhi gitu. Oh, iya. Alhamdulillah. Ya, jadi saya ingin, ingin berterima kasih ya sebesar besarnya aja sih karena yes. sudah memakan waktunya gitu. Terima kasih juga, Terima kasih juga sudah mau udah berpartisipasi. berpartisipasi. Iya berpartisipasi itu merupakan sebuah langkah yang ting, apa cukup besar, ini nah ya masalah. besar bagi kami ada uh, yang mau mau sama-sama ya, suka kucing, dan iya, peduli, iya. dan ingin apa bergerak di bidang seni. Iya, iya. terima kasih juga udah bertanya-tanya pada kami loh. Oh iya, mm. halo, <laughs> <laughs> iya, ya <tuman>. halo, uh, <coughs> ya. Terima kasih halo, <coughs> <juga. coughs> They hari karya yang rekan, uh, Karya ini uh, sebenarnya Rekal membuat karya ini tidak menyangkut rahasia apa-apa karena mereka hanya mengambil sudut dari aspek kemarinnya. Setiap tampil pada karya Rekal ini, uh, Rekal mengambil sudut pandang high angle, lebih tepatnya non ya kayaknya. Karena uh, kontes langsung dari atas, Ya, terus kalau misalnya secara Oh ya mungkin ada beberapa orang yang bertanya kenapa ini kertasnya? Kertasnya kayak gini, dan juga kenapa no. e, seperti acara-acara ya, gitu Itu karena kertas itu terinspirasi dari e, kertas manuskrip kuno manuskrip kuno e, renaissance Kalau misalnya lihat sketsa-sketsa yang ada di jaman renaissance itu Kebanyakan warna itu kemerah-merahan dan juga kecoklatan akibat umur Nah, kertas itu membuat rekayasa umurnya sendiri Terus E, bisa dilihatnya dari, dari garis-garisnya yang, yang ekspresif, bisa tapi e, maksudnya e, kesan apa ya kesan objek yang impresif gitu meskipun garis-garisnya ekspresif tapi kesan objeknya masih impresif yang dimana simplicity objek ini kayak me, me, membuat objek menjadi simpel itu gitu. dan juga e, terkait apa begini ya pada akhirnya mereka mengutarakan kalau misalnya hal itu adalah Memoal mengenai Animal Life Matters Seperti itu uh, Jadi sekian teman-teman uh, Begitu adalah penjelasan singkat dari Rafa Sebagai seniman dari karya uh, Rafa sendiri uh, Selamat suka Terima kasih Wish keren boy, Sumpah, puas banget Wiss Makasih teknik Hai guys, sekarang adalah hari pamerannya Tapi aku masih di rumah Outfit Udah lucu banget, lucu banget Lamos sih ini. Guys, jadi aku tuh kan sekarang mau ke pameran, tapi sebelum ke pangeran teh mau ikut lomba dulu sama sama teman aku Nanda. Melanya so, gue. <laughs> jadi lombanya itu ada di Gunung Sate, ya, di Gunung Sate. Wow, dekat banget guys. Yaitu, okay, jadi aku ikutan lomba. Jadi lombanya tuh bagus kan cukup dekat. Iya, gini ini.